Sifat yang kedua, kita namakan sebagai sifat Qalqalah. Apa yang dimaksud dengan Qalqalah ni? Qalqalah ni maksudnya sebenarnya bergoyang-goyang. Di dalam bahasa Arab, Qalqalah ini maksudnya bergoyang diambil daripada pemahaman masyarakat Arab. Apabila mereka memasak, kita bayangkan mereka ada satu tungku ataupun kuali. Mereka letakkan di atas batu, kemudian di bawah itu ada api. Apabila menggelegaknya air ataupun masakan di dalam sup tadi akhirnya kuali tadi sebab tidak stabil batu-batu tadi dia bergoyang-goyang. Ah disebabkan panas dengan buihnya maka bergoyang yang goyang. Taqqalqalah. Ah dia menggelegak bergoyang-goyang. Yang dimaksudkan daripada tajwid bila kita sebut qalqalah adalah extra suara yang terkeluar daripada huruf-huruf yang bakal kita sebutkan. The bouncing of that that that sounds, okey. Pantulan daripada suara tersebut. Ini lebih jelas bila kita sukunkan. Kita matikan. Huruf-huruf ni lima. Iaitu, Qut, Jad. Qaf, Ta, Ba, Jim dan juga Dal. Okey. Apabila kita menyebutkan setiap huruf ini, maka perlulah kita adakan pantulan. Maka kita sebut, Ab, Qa, Ta, Qa. Kita sebut, Ab, Ab, Ta. Kita sebut, Ab, Ab, Aj dan juga Ad. Para ulama berbeza pandangan terhadap pembahagian kal -kala. Ada yang membahagi kepada tiga bahagian, maka mereka menjawab ada, ada kal kalah yang dinamakan besar, ada kal kecil, ada kal yang lebih besar. Tetapi ada juga sebagian ulama yang membahagi kepada hanya dua. Okay, mereka membahagikan kalau kal itu berada di tengah-tengah perkataan, maka kal itu dinamakan kal yang biasa saja, iaitu kal yang kecil. Tetapi kalau dia berada di hujung akhir dan kita matikan huruf tersebut, dinamakan sebagai kal yang kubrah, yang besar, yang kabir. Okey, apa maksud qalqalah yang besar? Kita perlu lebih emphasize bunyi je. Contohnya, seperti kita sebut surah, kita baca Tabat yada abillah abim watab Watab Berbeza dengan kita sebut di tengah-tengah. Kita sebut qabla. qabla Dia berjalan dengan pantas. Qabla, qabla, qabla, qabla. Tetapi ahad masad Dia perlu ada emphasize. Kita emphasize sedikit di hujung-hujungnya. Okey, itu di dalam bab qalqalah. Sifat yang kedua, pantulan suara.